Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Bangsa Indonesia, Negara Indonesia, Rakyat Indonesia, atas hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan bangsa ini semakin kuat semakin berjaya, mandiri, dan merdeka lahir dan batin. Amin Ya rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merespon dan mereaksi video e, idola saya, Cak Yang dulu waktu di pesantren, video sering datang ke samren saya e, video yang berjudul e, tenang saja yang penting selalu mesra sama Allah. Cak Nun e, mungkin sulit dialamatkan kira-kira yang pantas disebut apa budayawan ustadz, atau kiai, kiai beling, atau apapun yang jelas, beliau banyak memberikan jasa pencerahan kepada apa namanya, Muslimin di Indonesia khususnya, dan berbagai kalangan sering mendapatkan ide-ide brilian, sebuah pandangan yang moderat yang berasas kepada... Cinta kepada kemanusiaan Oke okay. langsung saja kita lihat Oke uh, kajian beliau dan kemudian Oke okay, saya Oke Oke Oke anda misalnya tidur Oke Oke tidur Oke enggak ada masalah. Enggak, ada masalah. Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke kan Kulang-kulang sama semua suara kebaikan malam. Ya. Nah, Cak Anil menyuruh uh, orang untuk tidur di majelisnya dan tidak masalah tidur di majelisnya karena kebaikan itu tetap akan menghinggapi uh, mereka yang tidur di majelisnya Sebenarnya ini tidak salah ya, yang penting adalah ketika di majelis itu ada cinta, ada cahaya, maka siapapun akan mendapatkan manfaat dari majelis itu. Sebaliknya ketika majelis itu tidak ada cinta, tidak ada cahaya yang akan menerangi kalbu Maka meskipun semuanya melek Bahkan melotot Maka itu terasa percuma Karena majelis itu tidak melahirkan perdamaian Tapi justru permusuhan Masuk, cepat jarang untuk mengeluarkan Kuat untuk mendengarkan. Allah yang menunjukkan itu semua. Ya... Uh, semua merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Allah bisa memberikan ganjaran dan pahala kepada siapapun yang dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya berusaha untuk mendengarkan ayat-ayatnya untuk mencari kebenaran ...menjadi bergabung hidup anda, nanti anda kaya gitu iya ya, oh iya ya, iya ya, iya ya, pas kaya gitu ya baru ingat anda, coba anda itu, anda apa-apa, coba, anak itu si, cari mas, dimana-mana Mampukah saya dan manusia siapapun di dunia Menarik semua orang ribu ribu ke sini Termasuk anak-anak kecil bahkan ada yang bayi, bayi tidak menangis Ya, Ini menunjukkan tawa untuk seorang cak ya, Yang tidak bisa dipungkiri, punya daya tarik tersendiri Terutama di kalangan kaula muda tetapi beliau mengembalikan semua pencapaian itu kepada Allah SWT. Dan ini adalah ekspresi tauhid. Ini adalah kesadaran tauhid ketika apapun yang diperoleh oleh seseorang dikembalikan kepada Allah SWT. Bahwa manusia tidak memiliki apa-apa manusia adalah fakir muflik. Nah, kalau kesadaran seperti ini dimiliki oleh setiap pendakwah, maka dakwahnya akan terasa ikhlas, akan terasa menyenangkan, akan beraroma tauhid. <tuh> Mampukah manusia membuat mereka berlaku seperti itu? Aduh, saya juga dari sama Tuhan. Aduh, saya bisa bangga ini, saya bisa DR, tapi saya enggak. dengan segala prestasi, dengan segala pencapaian yang eh, diperoleh oleh Cak Nun, beliau tidak merasa PR ya, beliau menganggap bahwa semua itu datangnya dari Allah swt ya, ya ini seorang cak yang begitu lepas ya begitu menikmati setiap detik dakwahnya, setiap detik kegiatannya. Karena saya melihat beliau lakukan itu dengan semangat kemanusiaan, dengan semangat cinta. Sehingga perjalanan beliau dari satu kota-kota ke -kota yang lain, bertemu dengan berbagai unsur masyarakat, itu tidak terasa membebani beliau. Karena sekali lagi, Dorongan kuat yang beliau miliki adalah dorongan cinta, motivasi cinta, motivasi kemanusiaan, ya. dan semua itu dilakukan karena allah swt. Saya teringat Rumi mengatakan bahwa ketika pecinta eh, apa namanya berkeg berkegiatan, ya, maka apapun yang disentuh oleh pecinta itu akan menjadi emas, ya. Cana tadi menceritakan bahwa ya, dia nggak peduli dengan seremonial-seremonial cara-cara tertentu untuk mengobati seseorang, ya, dengan cara keikhlasan yang dia lakukan. Apapun itu bisa jadi menjadi obat, ya, itu karena dilakukan dengan kasih sayang, karena dilakukan dengan cinta dan yakin kepada Allah SWT, percaya kepada Mauna percaya kepada inayah Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri tapi seorang yang percaya kepada kekuatannya, percaya kepada kehebatannya dalam menyembuhkan seseorang, dalam mempengaruhi seseorang maka sebetulnya orang itu sudah melakukan syirik urusannya bukan rasional urusannya adalah kemesraan Ya, beliau di sini menekankan bahwa permasalahannya di sini bukan hal yang rasional. Memang urusannya adalah kemesraan ya. ya. apakah Allah menyembuhkan seseorang dengan obat? Ya. Kalau kita meyakini bahwa sembuh karena obat, berarti kita secara tidak langsung menganggap obat yang menyembuhkan. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bisa saja menyembuhkan tanpa obat. Obat hanya sarana saja, hanya wasilah saja. Tetapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. itu yang mau ditekankan oleh Cak Nun, ya, bahwa garam pun ya menjadi asin, asinnya garam itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan garam menjadi asin, maka garam tidak akan pernah menjadi asin. Manisnya gula juga karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan gula itu menjadi manis, maka saat dikonsumsi gula pun menjadi pahit. Semua yang terjadi di alam wujud ini karena izin Allah. La mu'athirah fil wujud illallah. Tidak ada yang berpengaruh di alam wujud ini kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kan tahu Kalau saya tidak mampu tahu ada cahit, busan sakit, minta di doa'in Apakah saya mampu? Nah, Siapa bilang saya mampu, saya cuma suruh nilai, saya tiup Ya lagi-lagi dengan gaya khasnya Cak Nun mencoba, apa namanya, menceritakan pengalaman-pengalamannya, ya kan. Bahwa banyak orang-orang di sekitarnya yang percaya kepada beliau. Dan di saat yang sama beliau percaya kepada Gusti Allah yang maha segala-galanya. Bahwa persoalan meniup air, ya. Itu memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, benar tidak pengaruhnya. Meskipun ada sebuah penelitian, kalau tidak salah salah satu ilmuwan di Jepang yang meneliti bahwa pengaruh air yang didoakan, pengaruh air yang dipuji, yang disanjung, yang di apa, seorang yang berdialog dengan air, dengan bahasa cinta, dengan pujian, itu membentuk sebuah apa namanya, sebuah kristal, sebuah partikulat air yang indah. Sebuah bentuk yang indah. Air itu ternyata merespon ya. Tetapi apapun itu, semua itu terjadi karena pengaruh Allah secara bohir, secara rasional, mungkin sulit untuk dibuktikan ya. Pengaruh uh, mengobati dengan cara misalnya meniup air dengan membaca sesuatu atau tidak membaca sesuatu bisa. Karena Anda saya mandi, manjur doasanya. Siapa bilang manjur? Manjure itu apa? Tapi kadang-kadang lu kok makin kaya, lu kok kabur, lu kok enteng, lu kok sembuh. Kamu tahu nggak sih, bukan karena saya maafku. Malaikat itu sini, terus Ya intinya dalam mana, mana, apa yang disampaikan oleh Cak Nun ini bahwa ketika seorang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kepercayaan dari Allah subhanahu ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang itu jangan sampai Sampai wibawahnya kehormatannya jatuh di muka khalayat. Ya. Cuma persoalannya tidak mudah untuk menjadikan kita sebagai orang yang dipercaya oleh Allah SWT. Oleh orang yang dicintai oleh Allah SWT. Ya. Ketika seorang dicintai oleh Allah SWT, Allah tentu akan selalu memperhatikannya. Allah tentu akan melindunginya, ya, dan Allah SWT akan menjaganya baik dia saat dia sendirian maupun dalam keramaian Amin. <tuk> <tuk> Terus komandan langsung ke Allah, ya Allah ini saya barusan dari Jakarta. Akhir-akhir agak yang orang timbul dan ketika akhir-akhir mereka semua membaca kasih Muhammad SAW. Kemudian diantara mereka karena mereka saling percaya satu sama lain ada yang minta doa, ada yang minta video. Gitu. Karena sembuh tidak sembuh itu kan urusan Allah, bukan kemanda, eh bukan bukan kemampuan manusia. Kalau Allah mau bukan, baru saya lewat akhirnya bisa anda sembuh karena tembok ya bisa <laughs> terserah itu menarik itu Pak terserah Allah Allah bisa menyembuhkan dengan cara apapun bahkan orang bisa kecedot tembok pun bisa sembuh orang jatuh pun bisa sembuh ya dengan cara apapun dengan sebab apapun itu yang punya yang punya Allah. Yang punya adalah Allah. Allah adalah Musabibul Asbab, pemilik segala sebab ya, benar yang dikatakan oleh Canun ya. Ini adalah sekali lagi kesadaran Tauhid yang banyak dilupakan orang ya, bahwa Allah Subhanahu Ta'ala itu adalah Maha segala galanya dan kebanyakan kita melupakan Tauhid Rububiyyah bahwa yang mengatur, yang mengendalikan nah, segala sesuatu adalah Allah SWT ta Hakikat tauhid itu adalah menggunting sebab-sebab zahir, sebab-sebab lahiriah dan langsung melihat peran Allah dalam segala sesuatu. Itu barangkali yang ingin uh, ditekankan oleh Cak Nun. itu tidak bunyi ini bisa ya. Allah, ya dari Allah tidak butuh Allah saya saya terus sama kok itu ya terus gimana? maksudnya gimana? itu sampai enggak? kasihan loh dia diharapkan banyak orang kalau nanti itu tidak menghasilkan iya terus lagi, Bagaimana pentingnya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah sehingga Allah swt ta dalam tanda kutip nggak tega melihat kita Allah swt apa namanya e, harus membantu kita ya dalam tanda kutip harus membantu kita karena ketulusan kita karena kejujuran kita nah, itu yang paling penting memposisikan diri kita sebagai orang yang patut untuk dikasihani oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa pada orang yang membutuhkan? Ya, <laughs> Ya, Yang khas dari Majelis Cinta dan Kenduri Cinta MH Ainu Najib adalah ada keceriaan, ada kebahagiaan. Memang Majelis itu harus seperti itu, agama itu harus disampaikan dengan keceriaan, dengan kebahagiaan, bukan dengan mengundang permusuhan, bukan dengan mengundang kebencian. Saya mengundang Allah, jadi saya berkumpul ini. Saya berkumpul ini, saya berkumpul maka saya mencoba mengelaborasi secara berkumpul. Karena seperti itu, Allah tidak ikna sama kita. Karena itu, itu anak-anakku sekalian, bikinlah, lakukanlah segala sesuatu yang bikin Allah tidak tega sama kamu. Ini menarik, ya. lakukan segala sesuatu yang membuat Allah tidak tega sama kamu. Artinya kalau nggak tega berarti apa? Seperti orang tua nggak tega ngeliat kondisi anaknya, ya pasti akan dibantu, pasti akan ditenangkan. La tahzan, kamu jangan sedih. Inna abi ma'ak, sesungguhnya bapak bersama kamu. Inna ummi ma'ak, sesungguhnya ibu bersama kamu. Allah subhanahu wa ta'ala juga begitu, ketika sudah memandang hambanya dengan pandangan cintanya, dengan pandangan rahmatnya Allah akan menghampiri hambanya, Allah tidak membiarkan hambanya berada dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam uh, kesulitan, gitu kan yeah. Tuh, ini kalau masuk dua ribu ya lima lah, kalau masuk lima ribu ya setuh lah Pokoknya sayangin orang, sayangin anak kecil, sayangin, sayangin binatang, sayangin orang sayangin orang semua, sampai awal itu sumber. Ya, intinya adalah Menyayangi apapun dan siapapun Termasuk anak-anak kecil membahagiakan, membahagiakan Ya, manusia terutama Semua orang kecipratan kebahagiaan kita Cinta menjadi pribadi yang menyenangkan, yang membahagiakan itu kuncinya kata Cak Nun, supaya Allah SWT tidak tega terhadap kita. Allah SWT membantu kita, memandang kita dengan pandangan rahmat-Nya, dengan pandangan e, cintanya. Ya. E, Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah-Nya, memberikan inayah-Nya kepada kita. Dan itulah pentingnya kita bermesraan dengan Allah SWT menyembah Allah dengan cinta dan kasih sayang. Barangkali itu saja respon saya terhadap apa, video dan kajian Jahmun ya tentang apa namanya pentingnya selalu bermesraan dengan Allah. Ya. Di akhir kalam saya tidak bermaksud menggurui siapapun ya Uh, yang maha benar hanya Allah SWT Wallah Alam Bissawab, bukan saya ya. uh, Saya ingin menyampaikan ini uh, dalam uh, apa namanya, keinginan supaya terjadi tabadul arah terjadinya pertukaran pendapat Saya hanya memberikan catatan kaki saja atas apa yang dicampai, atas apa yang disampaikan oleh cakmunya dan Allah adalah yang maha benar, Allah adalah maha cinta, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah s.w.t dan bagi sahabat yang belum subscribe dan mendukung channel ini, silahkan tombol subscribe dan like-nya klik mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah s.w.t Aku lukau lihada wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh